Ceramah ini itu udah sibuk ngasih strateginya ini itu segala macem malah kalian bantah lagi dengan keegoisan kalian sendiri Dengan cara berpikir kalian sendiri Kalau kalian tidak mau mendengarkan video ini lebih baik tinggalkan video ini paket kalian gak habis ya kan Kalian juga uh, hari ini Pasti membuang waktu kalau kalian memang tidak mau mendengarkan Kita pengen lihat dulu perkembangan ke depannya Setelah pidato Pak Presiden Jokowi kemarin di